nah kak ini nah, jadi ini untuk yang bahan katun ya ini yang, bahan katun 30S, ini, ini yang dari bahan katun kombat 30s dan ini yang dari BM yang dari BM originalnya dan kps series juga sebelumnya udah plastik soalan juga ini juga udah ada dalamnya juga ini juga